Kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini Mari kita bincang-bincang eh, tentang hal yang kadang dianggap remeh Tetapi sangat penting untuk dipahami dalam pengelolaan keuangan daerah Yaitu cara atau metode penyusunan APBD pada pemerintah daerah, di mana perbedaan antara penyusunan anggaran pada sektor publik, khususnya pemerintah daerah, dengan penyusunan anggaran pada sektor privat atau sektor swasta, banyak yang cara pandangnya cara pikirnya sehingga mempengaruhi cara tindaknya menyusun anggaran negara anggaran daerah atau anggaran sektor publik metodenya terbalik seolah-olah seakan-akan seperti menyusun uh, anggaran pada uh, sektor private private atau uh, semi private seperti menyusun anggaran pada perusahaan atau di sektor usaha padahal jelas perbedaan antara penyusunan anggaran pada sektor publik dan sektor swasta apa hal-hal yang membedakan penyusunan anggaran tersebut kita akan bahas dalam video ini mari kita ikuti pembahasan itu sebagai berikut Perbedaan cara menyusun anggaran pada sektor publik dan sektor privat atau swasta Maka pembahasan kita akan mulai dengan mengulas, dengan mengulas perbedaan lingkungan kerja Lingkungan kerja sektor publik dicirikan dengan doktrin utama yaitu mensejahterakan rakyat Apapun tindakan yang diambil Kesemuanya bermuara pada dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sangat berbeda dengan sektor privat, di mana kelanggengan organisasi merupakan indikator utama dalam tindakan pada sektor swasta atau privat. Kelanggengan organisasi dimaknai secara nyata melalui diterimanya secara luas hasil produksi hasil produksi entah itu barang atau jasa dengan diterimanya produksi di pasar maka tercipta profit atau benefit yang memungkinkan perusahaan terus berproduksi dan nilainya semakin tinggi lingkungan organisasi terus berinovasi agar mampu bertahan dalam persaingan memperebutkan atau mempertahankan pasar yang ada pada sektor publik atau pemerintahan, semua sumber daya diarahkan untuk mencari yang paling efektif mencapai tujuan, sedangkan pada sektor swasta selalu memperhatikan bagaimana menggunakan input seefisien mungkin. Lingkungan kerja sektor swasta selalu berfokus pada pangsa pasar atau konsumennya, atau consumer oriented. Sedangkan pada sektor publik, pemerintah tidak membeda-bedakan dalam memberikan pelayanan semua warga negara bersamaan hak dan kedudukannya, sehingga sektor pemerintah harus mampu mengeluarkan kebijakan secara proporsional, memperhatikan perimbangan-perimbangan baik itu wilayah, suku, ras, agama, maupun profesi warga negara. Hal tersebut dapat pula dikaitkan bahwa lingkungan kerja sektor swasta merupakan pembayar pajak. Sedangkan pada sektor publik, lingkungan kerjanya memiliki kewajiban untuk mengelola pajak yang dibayar oleh pihak swasta. Hal lain tapi sangat penting dalam mempengaruhi perbedaan cara dalam penyusunan anggaran adalah tujuan organisasi. Hal ini tentu sudah diketahui bersama, di mana sektor swasta selalu fokus pada profit, sedangkan sektor pemerintah atau sektor publik berfokus pada benefit atau manfaat. Disinilah titik utama pembeda dalam menyusun anggaran. Sektor swasta akan menyusun anggaran berdasarkan rencana pendapatan yang akan diusahakan, sedang manajemen perusahaan menjadikan pendapatan sebagai janji manajerial yang harus dipenuhi kepada pemegang saham atau stokholder jadi pertanyaan dasar saat penyusunan anggaran swasta atau privat adalah apa yang akan dihasilkan atau didapat pada sektor publik hal tersebut setara dengan janji politik kepala daerah kepada masyarakat yang dicerminkan pada komposisi belanja dengan pertanyaan awal apa yang akan dikerjakan negara atau daerah jadi yang disusun pertama pada anggaran sektor privat adalah jumlah pendapatan sedangkan pada sektor publik adalah jumlah belanja setelah menyusun target pendapatan yang diinginkan maka sektor swasta menyusun belanja atau biaya yang akan dikeluarkan dalam menyusun belanja sektor privat sangat lentur karena tidak tunduk pada berbagai aturan atau regulasi yang kaku aturan utama menyusun biaya atau belanja pada sektor privat adalah harga pasar mana yang didapat, mana yang dapat diperoleh lebih murah dengan standar kualitas yang ditentukan itu yang diambil karena selisih antara pendapatan dan belanja yang semakin besar menunjukkan kinerja manajerial maka sektor privat sangat memperhatikan rasio pendapatan belanja. Apabila dalam belanja terdapat investasi jangka panjang yang sangat menggiurkan, maka disusun pembiayaan untuk mendanai investasi. Demikian pula dengan profit yang ada apakah menjadi laba ditahan atau dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Semua itu akan disusun sesuai keputusan rapat umum pemegang saham dan menjadi bagian dari Pembiayaan. Berbeda dengan sektor privat Pada sektor publik, anggaran disusun berdasarkan urutan yang dimulai dengan menyusun rencana program dan kegiatan yang ada pada sisi belanja Biasanya rencana dan program telah disusun dalam dokumen perencanaan jangka menengah Sehingga fokus dari penyusunan program dan kegiatan tahunan adalah pada output atau outcome dan satuan harga setelah itu, tahap selanjutnya adalah menyusun pendapatan. Pada saat penyusunan pendapatan, maka sektor pemerintah sangat memperhatikan kemampuan masyarakat. Dari potensi pendapatan, maka dianggarkan hanya yang dapat ditagih saja. Jadi tidak semua. Demikian pula dengan besaran tarif yang akan ditetapkan dipertimbangkan kondisi makroekonomi nasional. Setelah belanja dan pendapatan, maka. Baik like surplus maupun defisit akan disusun anggaran pembiayaan yang intinya adalah berisi anggaran untuk menutup defisit atau menggunakan atau mengalokasikan surplus yang ada. Demikian perbedaan cara penyusunan anggaran pada sektor publik dan sektor swasta. Demikian hal-hal yang sudah kita diskusikan bersama Sudah kita bahas Tentu masih banyak hal yang uh, bisa kita uh, diskusikan Tetapi durasi video ini yang Sangat pendek saya yakin tidak semua hal-hal yang penting Tidak semua hal-hal yang mengenai topik kita ini terkupas tuntas dalam pembahasan kita Sehingga dari semua yang nonton video ini kami harapkan bisa mengembangkannya silakan komen pada deskripsi di bawah ini agar supaya kita bisa diskusikan jauh lebih mendalam tentang topik yang banyak salah kaprah bagaimana membedakan antara menyusun anggaran di sektor publik dan di sektor swasta demikian video kita pada kesempatan kali ini dan tetap setia dengan channel ini kita akan jumpa dalam video-video kita selanjutnya mengenai topik-topik hangat tentang keuangan daerah tentang keuangan negara dan dengan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan negara dan keuangan daerah oke okay? dan seperti biasa dan seperti biasa tetap semangat